assalamualaikum ini kakak bari malu-malu nih halo, ayo makan kakak rafka makan hey, kue jering-jering kue laba-laba katanya bapak tadi yang jualan yang beli tadi siapa? Aduh. Adik. beli mana beli di sekolahnya kakak bisa aku mau mau, mau jambat kakaknya mau beli jaringan berapa lah mau beli berapa Satu aja dua, yang satu untuk siapa satu hati satu aku. Hmm. kakaknya gak usah batuk oh iya betul kakaknya tidak usah soalnya batuk, kalau batuk itu tidak boleh makan sembarangan <tuh> berbahaya enak kan berbagi enak enak anginnya kenceng anginnya seperti ada petinil rumah oh seperti ada yang niyup rumah segala kan untuk rumah dan aldi itu namanya kuasa allah angin besar, angin kecil yang bikin itu bukan manusia tapi Allah untuk apa yang ditutup Allah iya malah itu pohon aja bisa gerak-gerak kena angin Hah? ada yang mengutil ada yang mengutil kuenya adik iya, nakal namanya kakak Fahri kalau aku baik berbagi iya harus berbagi gak apa-apa gak apa-apa jangan dihabisin bayar kalau namanya... I, like I don't like ya.